Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Hari ini hari Jumat 10 September 2021. Keadaan cuaca di sekitar Kabupaten Flores Timur cukup mendung ya untuk hari ini. Pada pagi hari ini, kepala sabandar pelabuhan Kota Larantuka Bersama seluruh stafnya, melakukan kegiatan pembersihan sampah di area sekitar Pelabuhan Larantuka. Nah, di sini, teman-teman juga bisa melihat para ibu-ibu pedagang kaki lima di sekitar Pelabuhan Larantuka juga turut membantu untuk membersihkan sampah di area pelabuhan ini.